Kitab Fihima Fihi, karya Maulano Jalaluddin Rumi, mengisahkan tentang manusia adalah astrolab Allah. Seseorang berkata, Maulano tidak mengucap sepatah kata pun. Maulano Rumi berkata, Baiklah, pikiranku yang membawa orang itu kepadaku. Tetapi pikiranku tidak bisa mengatakan, bagaimana kabarmu? Atau bagaimana kabar semua yang ada bersamamu? Pikiran tanpa kata-kata ini yang telah membawa orang itu kemari. Jika hakikat dalam diriku membawanya kemari dan dapat membawa dirinya ke tempat yang lain, lalu apa hebatnya kata-kata itu? Kata-kata adalah bayangan dan cabang dari hakikat. Jika bayangan bisa menarik sebuah benda, maka tentu hakikat akan jauh lebih pisah. Kata-kata adalah media. Yang sesungguhnya membawa manusia kepada orang lain adalah unsur harmoni atau keserasiannya, dan bukan kata-kata. Bahkan ketika seseorang telah melihat seratus mukjizat, fakta, dan karomah, Sementara tidak ada unsur harmoni yang mengikatnya dengan nabi atau wali yang menunjukkan kejadian luar biasanya itu, maka semua itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Unsur harmoni itulah yang membuat seorang manusia merasa bersemangat, bingung, dan sekaligus tidak tenang. Seandainya di dalam jerami tidak ada amber, maka jerami itu tidak akan pernah tertarik pada amber. Keserasian ini sangatlah samar dan tak terlihat oleh mata. Pemikiran tentang sesuatulah yang membawa orang tersebut datang kepada sesuatu yang dipikirkannya. Memikirkan taman akan membawa seseorang menuju taman, dan memikirkan toko akan mengantarkan orang itu ke toko. Tetapi di antara pemikiran-pemikiran ini terdapat sesuatu yang palsu dan sulit dibedakan. Bukankah kamu pernah mendatangi suatu tempat, tetapi kemudian kamu menyesal karena telah mendatanginya dan berkata, "Aku pikir ini tempatnya, tapi ternyata bukan." Pemikiran ini laksana sebuah kemah yang di dalamnya terdapat seseorang yang sedang bersembunyi. Ketika pemikiran menghilang dari pandangan dan hanya hakikat tanpa selubung pemikiran yang tampak, maka akan terjadi kebingungan yang luar biasa. Jika hal itu terjadi, tidak akan ada lagi penyesalan. Ketika muncul hakikat yang menarikmu, maka tidak akan ada hal lain lagi selain hakikat itu. Hakikat itu sendirilah yang menarikmu, pada hari dinampakkan segala rahasia Quran Surat. Al-Tariq ayat 9 Lantas apa gunanya berbicara? Sesungguhnya sesuatu yang menarik hanya ada satu, tetapi muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Tidakkah kamu sadar bahwa manusia dikuasai oleh ratusan keinginan yang berbeda-beda? Seseorang berkata, Aku ingin tutamaj, atau semacam bihun, aku ingin burek, atau semacam perkedel daging dengan saus, aku ingin halwa; aku ingin kue kering, aku ingin buah, aku ingin kacang-kacangan. Manusia menghitung semua hal ini dan menamainya satu persatu, akan tetapi asal dari semua yang disebutkan tadi hanya odoh satu, yaitu lapar. Jika orang itu telah memenuhi isi perutnya dengan salah satu makanan tersebut, Makoya berkata, tak ada lagi yang dibutuhkan dari makanan-makanan itu. Jadi, dapat dipahami bahwa sesuatu yang menarik diri manusia bukanlah berjumlah sepuluh 10 atau seratus, melainkan hanya odo satu. Dan tidaklah kami jadikan bilangan merekauh itu melainkan untuk jadi fitnah Quran Surat Al-Muddadsir, ayat 31. Bagi manusia, bilangan itu adalah fitnah atau cobaan. Ada yang berkata, orang itu hanya satu, dan merekauh ada seratus, atau dengan kata lain mereka berkata, wali hanya ada satu sementara manusia biasa ada banyak, seratus ribu. Ini adalah fitnah yang besar. Pandangan dan pemikiran yang membuat mereka menganggap manusia itu ada banyak dan wali hanya ada satu itulah fitnah yang besar. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan, untuk jadi fitnah. Jika sudah demikian, lalu seratus yang mana Lima yang mana, dan enam yang mana. Beberapa orang tanpa tangan dan kaki, tanpa akal dan jiwa, bergetar bagaikan jimat ajaib dan air raksa. Mengenai mereka, kamu berkata bahwa mereka berjumlah enam puluh, seratus, atau seribu. Sementara tentang wali itu, kamu berkata bahwa dia hanya ada satu. Sejatinya, jumlah mereka yang banyak itulah yang satu, dan wali itulah yang berjumlah seribu, seratus ribu, dan ratusan ribu. Sedikit jika dihitung, dan banyak ketika diikat. Seorang raja memberikan kepada satu tentaranya seporsi makanan untuk seratus tentara. Tentara lainnya mengeluh. Baginda Raja berkata di dalam hatinya, akan tiba waktunya aku akan beritahukan pada alian alasannya, dan kalian akan mengerti, mengapa hal ini harus kulakukan. Ketika perang besar terjadi, semua tentaranya melarikan diri hingga tersisa satu tentara itu sendirian. Raja berkata, inilah tujuanku memberimu seporsi makanan untuk seratus tentara. Seorang manusia harus membersihkan sifat tamisnya dari berbagai macam kepentingan, dan hendaknya mencari teman di jalan Allah, sebab agama seseorang bisa diketahui lewat teman yang dikenalnya. Selain itu jika seseorang menghabiskan usianya untuk bersahabat dengan mereka yang sifat tamisnya kurang, maka sifat tamis yang dimilikinya juga akan melemah, dan akhirnya sahabat sejatinya itu akan berlalu tanpa kita sadari. Kamu melayani tubuh yang tidak memiliki sifat tamis, Tamis adalah sifat yang selalu tersembunyi dalam jiwa manusia. Tidakkah kamu melihat bahwa orang gila juga memiliki tangan dan kaki tetapi kekurangan sifat tamis-tamis, sekali lagi, adalah esensi murni yang terdapat dalam dirimu, sementara kamu asyik memberi makan dan minuman pada tubuh yang tak bertamis siang dan malam. Bahkan kamu berpendapat bahwa tubuh berdiri di atas sifat ini, padahal justru tamis inilah yang berdiri di atas tubuh. Bagaimana bisa kamu mencurahkan seluruh kemampuanmu untuk menjaga tubuh ini sementara kamu sepenuhnya melalaikan esensi yang murni? Pada hakikatnya, tubuh ini bergantung pada esensi itu, tetapi esensi tidak bergantung pada tubuh. Cahaya yang terpancar dari jendela-jendela mata, telinga, dan lainnya seandainya jendela-jendela ini tidak ada maka cahaya itu akan tetap terpancar melalui jendela-jendela yang lain misalnya kamu meletakkan sebuah lentera di hadapan matahari sembari berkata aku dapat melihat matahari dengan lentera ini hal ini tentu tidak mungkin bahkan jika misalnya kamu tidak meletakkan lentera itu di depannya matahari tetap akan memancarkan sinarnya kepadamu Lantas, apa gunanya sebuah lentera? Kita seharusnya tidak pernah berputus asa kepada Allah, karena harapan adalah permulaan bagi jalan keselamatan. Jika kamu tidak dapat melintas di jalan itu, maka usahakanlah paling tidak untuk berada di garis start jalan itu. Jangan pernah katakan, "Jalanku sungguh berliku, aku telah melakukan banyak kesalahan." Teguhlah di jalan istikamah maka tidak akan ada lagi kesalahan-kesalahan lainnya. Istikamah itu seperti tongkat musah, dan godaannya seperti tipu daya para penyihir Fir'aun. Ketika istikamah muncul, ia akan menelan tipu daya para penyihir Fir'aun itu. Jika kamu teguh pada jalan lurus ini, maka sama saja kamu menyelamatkan dirimu sendiri, sebab dengan keteguhan itu kamu akan sampai kepada Allah. Seekor burung yang bertengger di gunung itu dan kemudian terbang dan pergi, adakah yang bertambah atau berkurang dari gunung itu? Ketika kamu sudah menapaki jalan yang lurus, maka semua jalan yang berliku akan hilang. Waspadalah, jangan pernah kehilangan pengharapan. Kerugian bersahabat dengan raja bukan karena kamu akan kehilangan nyawamu, sebab pada akhirnya semua manusia pasti akan meregang nyawa, entah hari ini atau esok. Kerugian bersahabat, dengannya timbul ketika raja menampakkan dirinya, dengan pengaruhnya yang kuat, ia menjadi seperti naga yang superior, maka seorang yang menemani dan mengaku bersahabat dengannya, yang menerima hadiah darinya, mau tidak mau harus berkata-kata sesuai dengan keinginannya, ia harus menerima ide-ide busuk sang raja, ia ya juga tidak akan mampu menentang perkataan-perkataan raja tersebut. Dari poin inilah tampak bahayanya bersahabat dengan raja, karena hal semacam itu dapat melukai agama. Ketika kamu memupuk hubungan yang baik dengan sang raja, maka sisi lain yang merupakan esensi dari hidup ini akan menjadi asing bagimu. Saat kamu semakin dekat dengan raja, maka pada sisi yang lain, tempat di mana sang terkasih berada akan semakin jauh darimu. Ketika hubungan kamu semakin erat dengan budak-budak dunia dan kamu senantiasa memiliki satu arah dengan mereka, maka sang terkasih akan marah kepadamu. Barang siapa yang membantu orang yang zalim, Allah akan memberikan kekuatan kepadanya kepergianmu ke arah Allah juga akan membuatmu tunduk kepadanya. Kapanpun kamu berjalan ke arahnya, maka sebagai balasannya, ia akan senantiasa memberikan kekuatan kepadamu. Alangkah sayangnya jika seseorang yang telah meraih pantai samudera, hanya merasa puas dengan seteguk atau satu kendi air. Sementara ia melalaikan berbagai macam mutiara berkilauan dan ratusan ribu benda-benda indah, yang sebenarnya bisa ia ya dapatkan di dalam samudera itu. Lantas apa gunanya ia ya mengambil air dari samudera itu? Apa bangganya melakukan hal tersebut bagi mereka yang berakal, apa yang telah mereka wujudkan? Pada hakikatnya, dunia ini tak ubahnya seperti buih di lautan, dan airnya adalah ilmu-ilmu para wali, lalu di mana mutiara itu berada. Dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah buih yang dipenuhi jerami. Akan tetapi karena gulungan ombak dan harmoni irama samudera yang setia menemani sang gelombang, buih itu mewujud menjadi sebentuk keindahan. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf Ayat 87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 Dalam firman Allah di atas mengindikasikan bahwa semua hal itu sebenarnya tidaklah indah, sebab segala bentuk keindahan yang tersimpan di dalam semua hal itu berasal dari tempat yang lain. Laksana uang palsu yang disepuh dengan emas, dunia yang merupakan gelembung buih ini adalah uang palsu yang tak berharga dan tak bernilai, sementara kitalah yang menyepuh uang palsu itu dengan emas dan kemudian kita jadikan sebagai perhiasan yang tampak indah di mata manusia. Manusia adalah astrolab Allah, namun dibutuhkan seorang astronom untuk mengetahui astrolab. Jika seorang penjual sayuran atau makanan memiliki astrolab, apa yang akan mereka dapatkan darinya? Dengan alat perbintangan kuno ini, apa yang bisa diketahui oleh pedagang sayur dan makanan itu tentang tingkah laku, perputaran, dan tanda-tanda, lintasan dan pengaruh bintang di langit sebaliknya astrolab akan sangat bermanfaat jika berada di tangan para astronom itulah mengapa kemudian muncul kata-kata siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya seperti halnya astrolab dari tembaga yang merupakan cerminan bintang-bintang di langit maka wujud manusia sebagaimana dinyatakan Allah dalam Firman-Nya. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Quran Surat Al-Isra, ayat 70, juga merupakan astrolab Allah. Ketika Allah telah menjadikan manusia bisa mengetahui dan mengenal dirinya, maka hamba ini akan mampu melihat ke dalam wujud astrolab itu, dirinya telah melebur dengan Tuhan dan keindahannya yang mutlak, detik demi detik, sekilas demi sekilas. Keindahan itu sama sekali tidak pernah hilang dari cermin ini. Allah memiliki hamba-hamba yang menutup diri mereka dengan hikmah, makrifatullah dan karomah. Meski mereka tidak dianugerahi pandangan khusus yang dimiliki orang-orang spesial, akan tetapi semangat yang kuat memotivasi mereka untuk menutup diri, seperti yang dikatakan oleh Al-Mutanabbi. Perempuan-perempuan itu mengenakan sutra yang dibordir bukan untuk mempercantik diri, melainkan untuk menjaga kecantikan mereka dari mata-mata yang penuh gairah.